Mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saya mengakui dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala peristiwa, keadaan, dan segala kesulitan hari ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Karena kekuatan dan kuasa darahnya yang tercurah di kayu salib Yang diberikan kepadaku sebagai katolik pengikut Kristus Saya ikat dan tolak Semua kuasa iblis, akartator, stanus, diapolos Agor legion, dan saya memerintahkan kamu setan untuk pergi tinggalkan tubuh, jiwa, dan rohku, anggota keluargaku, dan rumah ini. Dan saya materaikan seluruh ruangan di rumah ini, semua anggota keluargaku, dalam darah penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saya tolak semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, Penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di angin, di api, di air, di udara, di tanah, di alam baka, dan di semua kekuatan jahat di alam raya ini. Saya patahkan dan hancurkan semua roh-roh teritorial di daerah ini. Saya ikat dan tolak semua roh percabulan, roh kecemasan, roh hawa nafsu, roh penyembahan berhala, roh sihir, roh perseturuan, roh perselisihan, roh iri hati, roh amarah, roh kepentingan diri sendiri, roh pencederaan, roh pengecah belah, roh kedengkian, roh kemabukan roh pesta pora akar-akar kepahitan luka-luka batin roh kebencian roh kemunafikan roh kesombongan roh keangkuhan roh pengacau roh penghancuran roh kepahitan roh ketakutan roh ketidaktaatan roh raguan roh kebimbangan roh pendusta roh ketersinggungan roh perjinahan, roh kemalasan, roh putus asa, roh depresi, dan roh bunuh diri. Saya ikat dan saya tolak semua segi penunjang roh-roh itu dari segala yang ada sangkut pautnya dengan roh-roh itu. Saya patahkan dan hancurkan segala ikatan dengan peramalan, ahli nujum, ahli gaib, penyembahan setan dan penguasa setempat petenuh dan segala permainan gelap saya patahkan dan hancurkan semua ikatan dengan dosa-dosa turunan dari nenek moyang atau orang lain di masa lampau atau sekarang yang menguasai diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan saya patahkan dan hancurkan Segala kutukan-kutukan yang menimpa diriku Saya patahkan dan hancurkan Semua roh-roh jahat dan sakit penyakit yang dikirim orang kepadaku Datanglah roh kudus dan penuhilah semua ruangan di rumah ini Dari ujung hingga ke ujung Dari bawah sampai ke atas Santo Mikael Santo Gabriel Santo Rafael dan semua malaikat agung yang kudus bersama Bunda Maria, datanglah dan bertempurlah bersamaku. Terpujilah Tuhan, Allah adalah gunung batuku, tempatku berlindung, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Engkaulah kota bentengku dan kubu pertahananku. Ya Tuhan Allah, Raja yang agung dan kekal utuslah ya Tuhan Malaikat agungmu Mikael Untuk menolong hambamu Dan untuk melepaskan aku dari semua musuhku Baik yang terlihat maupun yang tak terlihat Ya Malaikat agung Mikael Malaikat Tuhan dan penakluk iblis-iblis Tekanlah semua musuh yang berperang melawanku Buatlah mereka lemah lembut seperti domba, dan serahkanlah mereka seperti debu di hadapan angin. Ia ya Mikael yang agung, malaikat agung Tuhan, pangeran tinggi yang bersayap enam, pemimpin pasukan surgawi, kerubim dan serafim. Ia ya malaikat agung Mikael yang baik, jadilah penolongku dalam segala pelanggaran, kesedihan dan kesengsaraan di padang gurun, kehidupan di persimpang-persimpangan jalan. Jadilah pelabuhan, tempat perlindungan yang aman di sungai-sungai dan di laut-laut. bebaskanlah aku ya malaikat agung Mikael dari setiap percobaan iblis saat mereka mendengarkanku hambamu yang berdosa. Sedang berdoa kepadamu dan berseru kepadamu Bersegeralah menolongku dan perhatikanlah doaku Ya Malaikat Agung Mikail Kalahkanlah semua lawanku dengan kuasa dari salib surgawi Tuhan yang kudus dan memberi hidup Melalui doa-doa Teotokos tersuci dan para rasul kudus Elia Nabi Allah yang kudus Santo Nicholas pembuat mujijat, Santo Andreas yang dianggap bodoh demi Kristus, para martir agung yang kudus Nikitas dan Eustasius, para Bapa kudus, para hirarki kudus, para martir kudus, dan seluruh pasukan surgawi. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.